Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan dan pengendalian produksi, atau disebut dengan production planning and control. Pada pokok bahasan kali ini, yang pertama adalah kedudukan planning control dalam keputusan operasional. Tentunya, bagaimana kedudukan di perencanaan ini untuk pengambilan sebuah keputusan keputusan di sini tentunya yang berhubungan dengan proses mulai dari perencanaan proses, waktu, biaya sampai dengan sumber daya, material di sini di pembahasan kedua yang akan kita bahas ada yang namanya manufacturing strategy di dalam manufacturing strategy ini tentunya kita harus tahu apa yang dimaksud strateginya ada yang disebut dengan produknya hanya bersifat custom. Lalu ada lagi produksinya hanya bersifatnya membuat hanya memproduksi ketika ada pesanan. Lalu ada lagi dia hanya menyiapkan stok material, tetapi tidak memproduksi kalau tidak mengassembling kalau tidak ada pesanan. Lalu berikutnya dia akan selalu Memproduksi walaupun tanpa ada pesanan. Seperti contoh, perusahaan makanan, minuman, walaupun tidak ada pesanan, dia selalu memproduksi untuk dijadikan stok. Lalu bagaimana konflik sistem produksi? Definisi PPIC di dalam kedudukannya dalam sebuah perusahaan atau manajemen perencanaan. Lalu bagaimana peran PPIC dalam supply chain? Ya atau supply chain management. Lalu bagaimana berikutnya tentang MRP? Ada MRP 1, MRP 2, lalu di sini disempurnakan adanya dengan ERP, Enterprise Resource Planning berbasis sistem. Kemudian yang selanjutnya Oke, okay, bagaimana di sini kedudukan planning? kontrol dalam keputusan operasi. Ada namanya marketplace, atau di sini sebagai target pasarnya nanti seperti apa. Strategi, corporate strategy. Seperti apa nanti yang akan dibahas atau dipelajari tentang strategi perusahaan atau forward Yang pertama adalah bagaimana finance strategi. Finance strategy ini adalah sangat penting. Di dalam sebuah perusahaan, apapun yang berhubungan dengan kegiatan, pasti yang menimbulkan biaya tentunya di sini akan berhubungan dengan finance. Operation strategy. Di sini, operation strategy ini yang berhubungan nanti dengan operation management. Lalu, nanti bagaimana di sini ada namanya material customer. Ya. Itu sebagai input awal pada sebuah proses atau planning control. Ada SDM, sumber daya manusianya, lalu ada plan perencanaannya seperti apa, setelah perencanaan apa yang akan diproduksinya, partnya, komponennya, lalu prosesnya. Setelah itu, produk servis Dalam arti produk servis itu ketika produknya sudah selesai dan akan menjadikan hasil dari semua proses atau bisa dikatakan sebagai finish good. Nah, production system ini adalah sebuah bagaimana sistem produksinya. Oke, kita lanjut di sini dengan contoh organisasi manufaktur. Ada yang namanya CEO, Chief Executive Officer, di mana sebagai CEO ini membawahi marketing sales. Kita harus tahu tugas marketing dan sales itu tentunya berbeda. Marketing Bagaimana dia strategi pemasarannya? Bagaimana memasarkan sebuah produknya? Dan di sini ada sales. Sales itu bagaimana dia target penjualan dari produknya, baik jasa ataupun rekayasa, manufaktur. Oke. Di sini kita lanjutkan adalah namanya engineering. Apa yang dimaksud dengan engineering? Engineering itu ada terbagi menjadi dua, ada research and development sebagai pengembang, lalu engineering di sini adalah sebagai produk engineeringnya setelah di research lalu bagaimana produk itu dibuat. Ada human resource, berarti di sini ada berhubungan dengan sumber daya manusia. Lalu bagaimana information systemnya, informasi sistem dalam sebuah organisasi, karena nanti dalam information system ini harus terintegrasi. Mengikuti perkembangan zaman di era industri 4.0, sistem informasi ini akan sangat berperan lebih jauh. Karena mulai dari marketing, engineering, human research, dan di sini sistem yang sebagai penengah dari semua aktivitas di dalam sebuah organisasi manufaktur atau organisasi perusahaan itu sendiri. Finance, finance tentunya akan menjadikan setiap aktivitas kegiatan yang menimbulkan biaya akan selalu berhubungan dengan finance. Manufacturing. Nah, Manufacturing adalah di sini setelah kita melewati engineering. Tapi di sini ada sama aja. Manufacturing engineering. Berarti bagaimana di sini prosesnya. Kalau yang pertama engineering ini sebagai pengembang, development, design. Lalu bagaimana di sini dengan engineering. Manufacturing engineering, proses dalam manufakturnya. Lalu di sini ada production sebagai pelaksana, lalu bagaimana material management, kebutuhan materialnya, atau nanti disebut dengan MRP, Management Recruiting Planning. Tetapi di sini adalah bagian dari hasil MRP-nya, ini ya, sebagai bagian industrial engineering-nya. Lalu bagaimana di sini setelah melewati semua, bahkan di finishnya di sini adalah, adalah quality, atau kualitas dari apa yang menjadikan hasil akhirnya Sebelum masuk sebagai finish good, kualitinya seperti apa? Ada bagian-bagian tertentunya. Oke, di lanjut di sini ada traditional silo organization, ada engineering. Pertama dalam proses manufaktur atau dalam sebuah perusahaan yang bersifat Rekayasa, tentu ada yang namanya engineering. Lalu ada marketing sales, ya, marketing dan sales sebenarnya. Karena marketing dan sales mempunyai... Tugas yang berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Ada production sebagai pelaksana, baru di sini adalah finance. Finance tentunya kita harus sudah tahu bahwa finance itu bersangkutan dengan masalah keuangan. Jadi di sini semua yang berhubungan aktivitas yang menimbulkan biaya, maka dia harus berhubungan dengan finance. Bagaimana nanti cost controlnya? Semua biaya yang akan ditimbulkan dari mulai apa engineering, marketing, sales baliknya production. Nah, terakhir adalah sama tadi seperti ada yang namanya quality atau kualitas dari sebuah rekayasa manufaktur. Di sini kita pemahaman berikutnya adalah manufacturing strategy. Dan seperti tadi sudah dibilang, strategi menentukan delivery lead time delivery waktu pengiriman. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di sini, ada namanya engineering to order. Bagaimana engineering to order? Dia akan melaksanakan engineering-nya atau mulai dari desain, pengadaan barang, proses manufaktur, assembling perakitan, dan sampai pengiriman itu yang disebut dengan engineering to order. Di sini tidak, light time nya dari mulai desain sampai pengiriman. Karena di sini tidak ada namanya desain standar. Lalu bagaimana dengan prosesinya, pembelanjaan? Ini yang disebut dengan dia akan melakukan pembelian material kalau desainnya sudah selesai. Karena dalam desain ini akan menimbulkan yang disebut dengan BOM dalam sebuah manufaktur dikatakannya BOM Bill of Material tapi kalau dalam sebuah perusahaan yang berada dalam jasa konstruksi building itu namanya berbeda yang disebut dengan BQ Bill of Quantity ya lalu di sini ada proses manufaktur assembling ya sampai pengiriman life time-nya adalah panjang karena mulai dari desain sampai dengan pengiriman oke berikutnya Bagaimana dengan strategi MTO, (Make to order? Oke. Okay. Di sini akan melakukan proses pembuatan permintaan dari konsumen jika ada permintaan. Tetapi dia sudah ada namanya inventory. Bahan bakunya sudah ada. Lalu bagaimana di sini proses manufakturnya? Ya. Proses manufaktur, Setelah proses manufaktur, proses assemblingnya, lalu pengiriman di sini. Laytennya mulai dari proses manufaktur karena di sini sudah tersedianya inventory. Pertanyaannya, kenapa di sini tidak ada desain? Sebenarnya, ini adalah produknya mungkin sudah standar, bisa saja, jadi tidak perlu didesain karena ini sudah ada standarnya dalam perusahaan itu, tapi dia tidak membuat stok barang jadi. Oke, okay. di sini manufaktur, assembling, terus langsung pengiriman, lifetime-nya mulai dari proses manufaktur. Itu yang dikatakan sebagai MTO, makes to order. Lalu bagaimana berikutnya? Berikutnya di sini ada time untuk assembling to order. Dalam hal ini, dalam hal ini, assembling to order, dia perusahaan yang bersifatnya akan melakukan assembling jika sudah ada order. Dalam hal ini, manufakturnya ada, inventory-nya ada, tetapi dia belum melakukan assembling. Ya, assembling-nya belum dilakukan karena dia akan melakukan assembling jika ada order. Ya, lalu pengiriman. Di sini yang terakhir adalah make to stock. Make to stock apa yang kita make to stock Dia akan memproduksi secara kontinu, tanpa memikirkan ada pesanan atau tidak. Yang jelas di sini seperti perusahaan makanan, minuman, yang bersifatnya menjadikan suatu kebutuhan pokok. Atau di engineering mungkin seperti yang menjadi kebutuhan standar material. Bagaimana di sini kalau kita berbicara tentang light time untuk MTO, make-to-stock. Ya, make-to-stock. Perusahaan ini akan tetap melakukan proses manufaktur, assembling, dan selalu menyediakan persediaan. Dia selalu membuat produk untuk persediaan. Pengirimannya tergantung dari permintaan customer. Ini yang dikatakan sebagai nanti peramalan permintaan, kebutuhan eh, apa material, lalu bagaimana di sini dengan EOQ, economic order quantity, kapan dia ROP-nya, reorder point materialnya. Ini yang sering bisa dilakukan. Ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita tarik ke atas? Engineer to order, bisakah engineer to order melakukan inventory? Ini tidak bisa melakukan persediaan karena desainnya pasti berbeda-beda. Modelnya pasti berbeda-beda, prosesnya berbeda-beda. Nah, mungkin di sini ini yang dikatakan sebagai dia akan membuat kalau ada desain pesanan, lalu bagaimana selanjutnya? Lead time atau waktu tunggu di dalam uh, sebuah proses manufaktur. Ada delivery lead time, waktu tunggu pengiriman. Ada kumulatif. Di sini akan menjadikan kumulatif waktu. Lead timenya berapa lama? Yang ini pun berapa lama lead timenya? Itu akan membutuhkan waktu perhitungan waktu. Lalu ketiga, konflik sistem produksi. Nah, konflik antar bagian pemahaman perusahaan terjadi karena tujuan masing-masing berbeda. Kenapa? Tujuan bagian marketing. High-reward-to-customer certification. Bagaimana certification-nya atau bagian marketing mempunyai spesifikasinya yang berbeda memiliki persediaan barang jadi dalam jumlah besar, memiliki persediaan barang jadi yang dalam jumlah besar, memproduksi barang yang diminta customer setiap diperlukan, memperbesar jaringan distribusi dan perbudangan, tujuan bagian keuangan ya atau loss low cost and investment. Bagaimana di sini biaya yang rendah dan investasi. Mengurangi investasi persediaan. Maksudnya seperti apa? Di dalam PPIC ada inventory. Ini mengurangi investasi persediaan yang disebut dengan economic order quantity. Berapa order yang minimum berapa persediaan minimumnya? Berapa persediaan maksimumnya? Maka di sini ada kapan dia harus melakukan permintaan atau yang disebut dengan ROPR -E Order Point pesan kembali mengurangi jumlah pabrik maksudnya seperti apa jaringan distribusi dan pergudangan mengurangi jumlah pabrik bagaimana di sini bagian keuangan dan investasi mengurangi jumlah pabrik tetapi kita lihat tarik ke bawah memproduksi dalam jumlah besar untuk pemenuhan permintaan jangka panjang bagaimana di sini pabriknya dikurangin tetapi produksinya diperbanyak dalam jumlah panjang. Ini yang dikatakan nanti sebagai subkon. Ketika masih bisa di subkon produksinya ke orang, maka kita lakukan subkon. Artinya ketika perusahaan mempunyai jumlah keterbatasan sumber daya baik itu sumber daya Manusianya, sumber daya material, atau yang lainnya, maka ini akan berlaku bagaimana ketika kita, kapasitas produksi kita, jumlah mesin, tidak memadai untuk permintaan produksi. Tetapi bagaimana kita meningkatkan produksi, pe, apa, pemenuhan permintaan jangka panjang. Memproduksi hanya bila ada pesanan. Di sini, memproduksi hanya bila ada pesanan, oke lanjut di sini. Ya. Conting and traditional supply system, bagaimana di sini? Ada namanya customer. Customer pasti yang berhubungan dengan marketing. Lalu bagaimana di sini? Produk activity, ya. Aktivitas produksi ini dengan marketing. Inventory investment, bagaimana? investasi inventory yang berhubungan dengan marketing. Lalu bagaimana operasional, bagaimana finance ini semua saling berhubungan di dalam tradisionalnya. Karena di sini kita memerlukan bagaimana investasi ya, investasi yang optimum. Oke. Bagaimana di sini definisi PPIC? Membuat perencanaan pengendalian produksi perencanaan aliran kerja, workflow, organisasi yang mulai bahan baku sampai barang jadi. Menyusun jadwal sumber daya, khususnya sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi sama PPIC, bagaimana planning atau perencanaan dari divisi ini membuat jadwal kerja, kebutuhan material, menentukan sumber daya baik itu manusia, material, nah, serta bagaimana meminimalkan biaya produksi keseluruhan, meminimalkan biaya produksi keseluruhan. Tujuan dari PPIC itu sendiri memberikan pelayanan terbaik bagi konsumer. Dalam hal ini, yang dikatakan sebagai customer, customer internal dan customer eksternal. Tentunya customer eksternal itu sebagai pengguna kalau customer dalam lingkup internal itu masih dalam lingkup satu perusahaan itu sendiri, memberikan layanan, seperti tadi, ada namanya kebutuhan material terpenuhi atau tidak dalam pelaksanaan produksi, jadwalnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan customer. Atau misalnya dengan customer eksternal, dalam arti kapan menjanjikan produk kepada konsumen. Lalu bagaimana mengeluarkan biaya produksi yang terendah? Di sini, karena semua yang berhubungan dengan aktivitas produksi tentunya akan menimbulkan biaya. Waktu yang lama, itu pasti akan menimbulkan biaya yang tinggi. Mengeluarkan biaya persediaan yang terendah, ini yang dikatakan sebagai persediaan yang rendah, atau dikatakan dengan pergudangannya itu menampung kapasitasnya berapa. Tetapi tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dan juga tidak boleh membuat minimum yang sudah ditentukan dalam suatu sistem. Mengeluarkan biaya distribusi yang rendah. Dalam arti di sini, bagaimana ekspedisi, pengiriman, baik itu menggunakan jasa ekspedisi ataupun menggunakan ekspedisi sendiri. Memperhitungkan biayanya untuk pengirimannya. Profit ya, bagaimana nanti mendapatkan profit. Oke. Okay. Next di sini. Bagaimana tugas-tugas PPIC? Di sini kita harus perencanaan tentunya perencanaan, membuat rencana, penyusunan produksi input material, alat, mesin, serta pekerjanya. Perencanaan aliran kerja organisasi, penjadwalan siapa order produksi, jadwalnya, dan tabelnya. Pengendalian memberikan otorisasi untuk memulai kegiatan produksi, monitor, menindaklanjuti dan menjaga rencana yang dilaksanakan. Oke, di sini ada tahapan perencanaan produksi. Oke, sampai sini nanti ada bisnis plan-nya. Bagaimana bisnis plan, rencana bisnisnya? Manufacturing. Lalu bagaimana di sini dengan Marketing, sales plan, perencanaan penjualannya, ya, jadi tahapan perencanaan produksinya kita harus jelas business plannya, lalu bagaimana marketing atau disini sebagai sales penjualannya, lalu di sini ada finance perencanaan pembiayaan dalam sebuah perencanaan produksi, lalu di sini ada production plan perencanaan produksinya, forecastnya. Lalu bagaimana di sini dengan research, Recruitment Planning, perencanaan produksinya juga. Lalu bagaimana di sini Master Plan, Master Production Plan. Mulai dari penjadwalan yang ada di sini kebutuhan, lalu di sini Material Recruitment Planning, MRP, yang berhubungan dengan Inventory Status, bagaimana status inventory persediaan material yang berhubungan dengan bom bill of materialnya ada ga? lalu planning data datanya apa aja yang dibutuhkan dalam ini? selanjutnya di sini ada purchasing kenapa ada purchasing karena di dalam MRP material ekspor planning pastinya adanya kebutuhan bom bill of material yang harus dibeli oleh purchasing. di sini ada namanya yang disebut dengan production activity control bagaimana mengontrolnya? lalu berapa kapasitasnya just in time waktu pengiriman yang tepat waktu lalu bagaimana di sini nah, line balance nya nah, di sini sebagai final assembling ya final assembling itu berarti sudah selesai dalam semuanya di sini ada namanya uh, planning long range uh, medium sampai ini short range ya uh, final assembling schedule jadi kapan dia untuk selesainya di dalam produksi berarti final assembling setelah final assembling ada namanya berikutnya di kualitasnya itu kita tidak bahas di dalam hal ini oke lanjut di sini ya skemanya kita bisa perhatikan di sini skemanya oke nah di sini yang pertama adalah adanya sales dan customer kita tidak akan memproduksi yang lain tanpa adanya permintaan dari customer dan sales itu setelah laris setelah ada sini Planning-nya, material-planning, build-up material, road build sheet blueprint, atau di sini apa yang menjadi kebutuhan materialnya, blueprint, spesifikasinya, mob, tickets, material, list. nah perencanaan materialnya seperti apa. Lalu di sini kita perhatikan lagi bahwa adanya planning, production, control, kebutuhan material, dan lain sebagainya, kita harus melakukan atau mencari vendor untuk kebutuhan material yang akan diproduksi. Apakah dari sini kita selesai belum? Masih panjang dari sini. Vendor, reshaping, inspection, lalu di sini material kontrolnya kemana? Material kontrol, workshop atau work center. Pekerjaan pertama, pekerjaan kedua, atau final assembling. Mungkin bahkan banyak lagi work centernya. Lalu di sini langsung ke infection customer, ya berhubungan dengan ini. Nah di sini ada yang namanya material control sampai work center uh, complete component to store it. berarti sudah complete material untuk di gudang, untuk dijadikan distribusi kepada pekerjaan satu atau work center proses di sini sampai assembling dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup. Untuk pengenalan pertama untuk materi ini, saya rasa sekian dan terima kasih.